hati up sobat di tangan pengerapa. Beberapa hari yang lalu, tim Peduli Sesama sempat dikontak sama ada salah satu masyarakat yang tinggal di daerah Tangerang. Dan saat dicek lagi oleh tim Peduli Sesama, ternyata Bapak ini layak untuk dibantu karena sudah memenuhi kriteria untuk kita bantu dan hari ini kami tim Peduli Sesama akan berangkat ke sana untuk memberikan bantuan berupa paket sembako biar lap. Dengan bantuan yang kita berikan, ini dapat meringankan beban dari keluarga ini. Untuk itu, ikutin terus. Let's go, Sika! WhatsApp up baik tangan pengerapan Saat ini tim pendulis sama sudah sampai di Tangerang Dan kita sebentar lagi mau bertemu dengan orangnya Untuk kita ikutin terus Let's go, Sikat! Saya merahkan ya, soangnya ternyata grab Tapi mobilnya, mobil dari dari kayak rentalan gitu, hmm. cuman karena memang dulu sih, pertama kali gabung itu 3 bulan lancar. Cuma makin sering, makin sini Kita malah kesulitan, apa maksudnya? Orderannya sedikit, cuma kan setoran harus. Kalau kita nggak bayar, itu besok langsung disuspend sama mereka. Itu kemarin, pikir-pikir kita tutupin di sana, mau justru utang, kan ya, kontrakan berarti tutupan. Akhirnya saya "Pulangin aja." Akhirnya ya, masih berat sebenarnya yang ada kerjaan kan, suami tapi ya daripada... Bayar setelah 150 sehari, dulu awal gabung sih, Ini lancar, sampai 17, sampai 20. Order. Kita harus pintar-pintar ya membagi eh, antara untuk biaya kehidupan sehari-hari, sama untuk anak sekolah, untuk biaya yang tidak terduga. Jadi dengan segala kekurangan ya kita kita harus pintar-pintar membagi membagi uang dari penghasilan itu. Emang kalau di tempatnya mereka emang kan menengah ke bawah banget ya kita pun kayaknya ya kita tahu lah ya mereka tuh ya jat tadi ngontrak tuh rumahnya yang bapak datangi waktu itu kan nah saya sih puji tuhan ada orang yang benar istilahnya perhatian gitu ya walaupun jauh tapi mau berbagi gitu loh pak rata-rata dari sana itu kerjaan serabutan dari yang cuci gosok security sopir penghasilannya juga di bawah rata-rata. Rata-rata kontrakan semua. Sehingga memang dengan adanya... Apa uluran dan bantuan dari teman-teman tangan pengharapan ini ya kami juga sangat berterima kasih ya. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program berjuang bersama hingga kami dapat menyalurkan bantuan kepada saudara-saudari kita yang